Tanda tulusnya pasangan kita mencintai sepenuh hati. Menemukan wanita atau pria, yang mencintai kita dengan tulus sepenuh hati merupakan suatu anugerah yang dapat disyukuri. Apalagi, bisa dikatakan bahwa menumbuhkan rasa cinta yang tulus bukanlah suatu hal yang mudah. Lalu bagaimana caranya seorang pria atau wanita mengetahui bahwa pasangannya mencintainya, dengan tulus sepenuh hatinya? Anda bisa melihatnya melalui perilaku yang menjadi pasangan kamu yang akan kita bahas kali ini. Tanda pria atau wanita mencintai pasangannya tulus sepenuh hatinya. Seorang pakar psikologi bernama Susan Krauss mit Bourne menyebutkan bahwa mengetahui tanda-tanda pasangan kita mencintai kita dengan setulus hati bisa dilihat dari beberapa hal yang sederhana. Indikator tersebut bisa terlihat dari sikap yang ditunjukkan oleh sang kekasih. Apabila tanda-tanda berikut mendominasi sikap pasanganmu, berarti kemungkinan besar dia benar-benar mencintai kamu sepenuh hatinya. Satu Sudah berdamai dengan masa lalunya. Tentunya seorang wanita bisa menaruh hati sepenuhnya kepada pria lain ketika ia sudah berhasil berdamai dengan masa lalunya. Sehingga pasanganmu tidak lagi memungkit masa lalunya dan membandingkan kamu dengan masa lalunya. Wanita yang menjalani hubungan dengan bayangan masa lalu cenderung akan menjadikan kamu sebagai pelampiasan saja. Bahkan bisa jadi kamu justru terjebak dengan kenangan masa lalunya. Jadi, perempuan yang mencintai pria dengan tulus sepenuh hati pasti sudah berdamai dengan masa lalunya. Dua, Anda masuk ke dalam prioritasnya Ciri-ciri selanjutnya adalah ketika perempuan mencintai pria dengan tulus sepenuh hati, kamu pasti akan masuk ke dalam prioritasnya. Sehingga, sesibuk apapun pasanganmu, ia akan tetap berusaha selalu ada untukmu. Ia bahkan bisa saja mengorbankan waktunya sendiri untuk membantu kamu, atau sekedar untuk bertemu dengan kamu. Itu hanya contoh kecil sebuah prioritas waktu dalam hubungan. Banyak lagi perbuatan-perbuatan yang bisa menunjukkan bahwa kamu adalah prioritasnya. 3. Mau mempersiapkan masa depan bersama Beberapa hubungan yang menunjukkan ketulusan hati pasti akan dibarengi dengan ekspektasi di masa depan. Pasangan yang saling mencintai dengan tulus sepenuh hati pasti akan menaruh harapan dan impian hubungan mereka di masa depan. Bukan hanya menaruh harapan dan impian pada hubungannya saja, namun perempuan yang benar-benar mencintaimu dengan tulus tentu akan mau berpartisipasi untuk merealisasikan impian bersama-sama. Empat, mempercayai pasangan sepenuhnya Kepercayaan merupakan inti dari hubungan. Tanda perempuan mencintaimu dengan tulus sepenuh hati adalah ia akan mempercayai kamu sepenuh hati. Rasa cemburu timbul adalah bentuk yang wajar, tetapi bagi dia yang mencintai secara tulus akan bersikap lebih dewasa dan tidak memperburuk masalah-masalah yang sepele. 5. Meluangkan waktu untuk bersama. Bisa meluangkan waktu bersama atau quality time menjadi salah satu ciri-ciri pasangan tulus mencintai kamu. Sekalipun ia sibuk dengan pekerjaan atau urusan lainnya, pasti ia akan tetap meluangkan waktu untuk bersama denganmu. Namun sama-sama saling menghormati. Hal penting lainnya yang menjadi tanda pasangan kamu mencintaimu dengan tulus adalah timbulnya rasa saling menghormati satu sama lain. Tidak ada bentuk sikap meremehkan, menjatuhkan bahkan merendahkan pasangan satu sama lain secara verbal maupun non-verbal. Saling menghormati adalah bentuk sikap yang penting untuk sebuah hubungan. Sehingga hubungan bisa terjalin dengan sehat dan tidak menjadi sebuah toxic relationship. 7. Saling Support Ketika wanita mencintai pria sepenuh hati, tentu ia akan memberikan support untuk mencapai impian di masa depan. Kalian akan sama-sama mendukung dan saling membantu untuk merealisasikan tujuan emu bersama. Tanda-tanda seorang perempuan mencintai pria dengan tulus bisa dilihat seiring waktu berjalannya hubungan. Terlebih jika keduanya sudah berada pada fase hubungan yang dewasa dan stabil secara emosional. Namun, tetap realistis dalam menjalankan hubungan dan usahakan untuk mencintai diri sendiri sebelum memberikan kasih sayang kepada orang lain. Itulah tadi tanda, tulusnya pasangan kita mencintai dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video seru lainnya dari channel Point Plus.